Jalanan membawamu Bertemu denganku Ku bertemu kamu Sepertimu yang ku cari Koronaku juga Seperti yang kau cari Kukira kita asam dan garam dan kita bertemu di belanga, disayang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama begitu banyak yang sama Latar mudah, latarku. Kukira tak akan ada kendala. Ku ini kan mudah. Kau aku jadi kita, kasih sayangmu, memberkas Redam kiri sudah. Cerita istimewa tentang apa maksud Tentang ujung cerita kita Tak bersama Semoga rindu ini menghilang Pergonon katanya waktu sembuhkan akan ada lagi yang sepertimu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira tak akan ada kendala Kira ini kan mudah Kau dan aku jadi kita Kau melanjutkan perjalananmu Kau melanjutkan perjalananku akan bersama begitu banyak yang sama latar mudah latarku ku tak akan ada kendala ku kira ini kian mudah kau aku jadi kita Bersama Hati-hati di jalan Hati-hati di jalan Hati-hati di jalan